سلام عليك يا رفي <سلام عليك وطرق> <ناحن> يا إله من به سكنوا و به من خاف منا يا مازال سلام عليك يا رفي <عزا> <سلام عليك وطرق> Udah biasa Menyambut tahun baru hijriah Bawai umur bersama-sama Pikir sholat wakti Ya salam alaikum wabarakatuh demikian kawan pawai ya pawai Wai sejuta omor umat Islam di Bogor dalam rangka menyambut tahun baru Islam ya tahun baru Islam tahun muaram 1444 Hijriah nah selamat hari ulang tahun Islam yang ke-1440 Hijriah. Semoga di tahun 1440 Hijriah ini, seluruh umat Muslim di dunia ya semakin meningkatkan persatuan dan mensenantiasa, ya, menambah ibadah, memperkuat ibadah, untuk senantiasa meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan mengamalkan segala perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat Hari Raya Islam Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka NKRI, harga mati.